teman-teman semua Perkenalkan namaku Zakiah Arif Pada kesempatan kali ini aku akan memperkenalkan kepada kalian mengenai penyakit dermatitis Apa itu dermatitis Dermatitis adalah peradangan kulit pada bagian epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen yang menyebabkan kelainan klinis berupa effloresensi polimorfik dan juga keluhan gatal. Berikut ini adalah klasifikasi dari dermatitis. Yang pertama yaitu dermatitis kontak. Dermatitis kontak adalah dermatitis yang disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel pada kulit. Contohnya, sabun cuci atau deterjen, sabun mandi, atau pembersih lantai. Yang kedua adalah neurodermatitis. Neurodermatitis adalah dermatitis yang timbul karena goresan pada kulit secara berulang, bisa berwujud kecil datar dan dapat berdiameter sekitar 2,5 sampai 25 cm. Yang ketiga ada Seborheic Dermatitis. Seborheic Dermatitis adalah dermatitis yang seringkali diakibatkan oleh faktor keturunan dan muncul saat kondisi mental dalam keadaan stres atau orang yang menderita penyakit saraf seperti Parkinson. Yang keempat ada Dermatitis Statis. Dermatitis statis adalah dermatitis sekunder akibat insufisien kronik vena atau hipertensi vena tungkai bawah yang menyebabkan pergelangan kaki dan tulang kering berubah warna menjadi merah atau coklat, menebal, dan juga gatal. Dan yang terakhir ada dermatitis atopik. Dermatitis atopik merupakan keadaan peradangan kulit kronis dan resitif disertai gatal yang umumnya sering terjadi selama masa bayi dan anak-anak. Berikut ini adalah penyebab dari dermatitis. Yang pertama yaitu penyebab dari luar atau eksogen contohnya bahan kimia seperti deterjen, oli, dan semen. Yang kedua yaitu penyebab dari dalam atau endogen, contohnya alergi, stres, atau faktor genetik. Selanjutnya adalah gejala dari Dermatitis. Pada umumnya, manifestasi klinis dermatitis adalah adanya tanda-tanda radang akut, terutama gatal, kenaikan suhu tubuh, kemerahan, edema, misalnya pada kulit muka, gangguan fungsi kulit, dan genitalia eksternal. Ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi dermatitis, yaitu: lama kontak, frekuensi kontak, bahan kimia, jenis kelamin, usia. Masa kerja Riwayat penyakit kulit sebelumnya Dan juga personal hygiene Ada beberapa penata laksanaan dermatitis yang dapat kita lakukan Yaitu Hindari kontak lebih lanjut dengan zat atau benda penyebab dermatitis Yang kedua Menghindar dari agen pencetus Seperti makanan, udara panas atau dingin Dan bahan-bahan berbulu Yang ketiga Bila kulit kering Berilah pelembab atau emolin Yang keempat jika terdapat edema, berikan terapi kompresi. Itulah pemaparan materi mengenai penyakit dermatitis. Semoga pada edukasi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman mengenai penyakit dermatitis dan penata laksanaannya di lingkungan rumah. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Sampai jumpa teman-teman!